dibelikan langsung oleh Papa Bill sirkuit permainan baru dari Alfati dan Papa Billarni tentunya sudah punya Tamiya nih persahabat ya Alhamdulillah seneng banget terlihat Alfati ya mudah-mudahan sehat terus bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Amin begitu banyak persahabat komentar dan tanggapan yang positif juga diberikan diantara dari Kak Rosan Solisdo Padlar Wow, abang punya Tamiya Yakin Tamiya punya abang Gak percaya papanya yang main Kayaknya tercatat ya Punya abang ya pap katanya tuh <gak> Ada juga persahabat tanggapan dari Umdian, Masya Allah, permainan baru abang Dan papa B Masya Allah Ada juga persahabat Ada tanggapan dari Lina Marlina 3419 Udah gak apa-apa, mending main Tamiya Di rumah bareng abang Fatih Adam Ayim Ya bang Sambil ngasuh abang L, papaknya bahagia, anaknya juga bahagia Apalagi bundanya, katanya tuh Michelle semoga sehat selalu untuk Leslar Melihat momen gini aja, kita sudah happy banget Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Berikutnya kita lihat juga persahabat kabar dari SCTV Satu jam yang lalu, persahabat SCTV mengunggah momen yang tentunya luar biasa Penampilan seorang lesti dan tentunya tiara Wow, ini super keren banget persahabat ya Kita semen juga kalimat caption yang ditulis oleh SCTV Super keren banget penampilan Duet, Lesti dan Tiara Jadi gak sabar dan penasaran apakah mereka akan tampil lagi di SCTV Music World 2023 Wow, spesial banget ya untuk warga kuno Bismillah, mudah-mudahan kembali tampil ya untuk Lesti dan bisa duit lagi bareng Tiara kita berdoa saja yang terbaik mudah-mudahan ada kejutan untuk warga Konoha kembali tampilnya Lesti di layar kaca ini yang paling ditunggu juga oleh warga Konoha kita lihat persahabat begitu banjir komentar diberikan salah satunya itu dari Rosni Nurdin47 kita support Rakan Dua Dedek Lesti Baik Tiara Mahal liodra Karena mereka mempunyai bakat tersendiri Good lah, Wow ini komentar yang sangat luar biasa banget tersahabat. Masya Allah Emang penampilan Lesti Ini paling ditunggu dan paling dinantikan oleh warga Konoha Semoga saja bisa tampil ya untuk Lesti Dan mudah-mudahan bisa memberikan penampilan terbaik Kemudian kita lihat juga persahabat di postingannya fanbase DL Ada top 15 viewers hashtag on tiktok alumni Academy dan Lida Alhamdulillah Bunda Lesti ini paling tinggi persahabat untuk hashtagnya Mencapai 17,6 bilions Wow ini keren banget persahabat yang makin bangga saja dengan seorang Lesti Kemudian kita lihat juga persahabat di outfit Lesti Kejora Pembeja yang dipakai oleh Bunda Lesti, merek Zara, dibantul Rp 737.196, Masya Allah. Pokoknya berkah-berkah untuk rezekinya. Mudah-mudahan rezeki idol kesayangan bisa di ke kita semuanya. Amin. Dan untuk warga Kuno juga bersabat dia ya, support dan dukung terus untuk karya Leslar Entertainment. Karena bakal ada kejutan, gebrakan baru. Malam ini persahabatnya tentunya sudah membahas Masalah Leslar Music bersama Bang Adi Pram Permana Kita hanya bisa mendoakan Mudah-mudahan lancar apapun yang dilakukan oleh Leslar Dan Leslar Music tentunya bisa sukses Bisa berkembang Dan mudah-mudahan persahabatnya tentunya Idol kesayangan kita terus berkarya Kita lihat begitu banyak doa dan tentunya support yang diberikan oleh para fans. Di antaranya dari Alin Allscore fans score mengatakan bismillah apapun yang sedang dijalankan dan sudah direncanakan Leslar semuanya dilancarkan dan dipermudah sama Tuhan. Amin. Ada juga bersama tanggapan lain dari Agni07. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatunya. Amin Allah itu banyak doa baik mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan, di dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kita juga masih menunggu cirukan hingga kabar terperu berikutnya di malam ini tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dari Lesti dan Rizky Bila Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar? Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.